Mama, masih ku ingat masa kecil di pangkuanmu Mama, masih terasa belai mesra kasihmu dulu Dalam tidur, dalam mimpi, wajahmu terbayang, biar jauh di mata. Well, well Dalam tidur dalam mimpi wajahmu terbayang Biar jauh di mata namun kau selalu dekat di hati 9 Sampai